penyanyi Gisela Anastasia dan kekasihnya. Wijaya Saputra akhirnya nongkrong bareng dengan Gading Marten. Selama ini, Gading, Gisela, dan Wijen belum pernah terlihat dalam satu potret bersama. Hal itu diketahui setelah Nia Ramadhani membagikan momen kebersamaan mereka melalui Instagram Story. Dalam momen tersebut mereka tampak mengumbar senyum. Selain itu, Gisela juga menanggapi unggahan Instagram Story yang dibuat Nia Ramadhani. Gisel menyebut itu merupakan kejahilan Nia Ramadhani Si Jahil Ibu Nia, diteleponin wartawan Dh tulis Gisel tak hanya ada Gisel Wiji serta Gading Marten dalam momen tersebut juga tampak Ivan Gunawan sekedar diketahui Gading Marten dan Gisel resmi bercerai pada tanggal 23 Januari tahun 2019 lalu setelah mengarungi rumah tangga selama lima tahun lebih meski telah bercerai, Gading Marten dan Gisel tampak berhubungan baik dan kompak. Kekompakan mereka terjadi karena sepakat untuk mengurus putri semata wayangnya Gempita Nora Marten. Tak lama bercerai, Gisel kemudian diketahui berpacaran dengan Wijen.